sing yang ampuh teruji terpercaya tanpa anjuran dokter tanpa kutu muter-muter cukup sisi solusi ini madep mantep tambah dukun wai langsung sambat bahwa putus cinta Ciri fisik wanita yang baik dan katorangan yang bagus menurut timpun jawa kuno bisa menjadi pedoman untuk pria yang sedang mencari jodoh Memiliki dambaan hati atau istri yang kita sukai Selalu memikirkan kita Apalagi soal urusan rancak Selalu minta kedua Merupakan idaman sejak laki-laki bagi Doro yang menginginkan model istri seperti ini Doro sangat tepat telah mengklik video ini dalam masyarakat Jawa dikenal adanya istilah kelangenan atau kegemaran yang menandakan seorang pria dianggap sebagai Satria Kelanganan bisa dijadikan simbol status sosial seseorang pria Jawa Orang yang memiliki langganan rela melakukan apapun Bahkan menghabiskan uang berapapun Untuk bisa meraih langenan itu Ada lima unsur dalam langenan itu Di antaranya Wisma Wanita Turongo bukilo, Dan di syarat ini memiliki makna simbolik dalam proses mencapai kesempurnaan seorang pria jawa. usur kedua dari kelangenan ini lebih diartikan kepada perempuan. Atau lebih dikenal dengan nama Garwo sebagai pasangan hidup Dalam budaya Jawa, perempuan tak sekedar istri Namun juga perlambangan kehidupan dan bisa pula menimbulkan rasa bangga bagi seorang pria Seorang istri bisa menjadi motivasi bagi pria untuk menuju kesuksesan Dalam primen Jawa kuno berikut ini Ciri fisik wanita yang baik atau katuranggan dijelaskan dari wajah hingga cara berjalannya. Jadi, para pria yang sedang mencari pasangan hidup, ciri fisik wanita yang baik atau katuranggan menurut primbon jawa kuno bisa menjadi pedoman dalam memilih. Melalui ilmu primbon jawa kuno, dalam bab keturangan Garwo Memberikan penjabaran melalui ciri mati Yang telah dituliskan oleh Para leluhur dahulu Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang Keturangan Garwo Padma negara Berikut adalah Pemibaran kami hari itu turun kami ketahui dan tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang katurangan katurangan garwo opat menyimbolkan bunga sarojakota kota jiri mati katurangan wanita tiba ini bertubuh kekar dengan kulit kemerahan rambutnya hitam panjang matanya membelalak dan mulutnya cenderung lebar Wajahnya berbentuk bulat telur dan berdai sempit Mitosnya, perempuan yang demikian konon gemar memangkut asmara Bahkan hebat di ranjang Budi pekatinya juga bagus dan pekarasa Keterangan Garwopat Masyarila Ledang dan Keterangan Garwopat Manegara melekat pada falsafah asmara gama Bunga Saroja merupakan simbol dari Katurangan karwopat Masari Leledang yang memiliki filosofi Dimana telah kami ulas pada video sebelumnya Yang dapat Ndoro simak pada tautan deskripsi di video ini yang berjudul Katurangan karwopat Masari Leledang Yang memiliki penyimbolan yang sama tentang bunga Saroja Sedangkan Keraton Garwa managara memiliki pelambangan Saroja Kota atau lebih tepatnya bunga teratai. Fakta unik bunga teratai tidak hanya cantik. Bunga teratai mempunyai sejarah dan fakta unik yang menarik. Teratai bermakna khusus dalam ajaran budaya Jawa. Di dalam Prabu Jawa Kuno, teratai lambangan kebangkitan. Hal ini dikatakan bunga ini menutup pada malam hari dan terbuka kembali saat pagi hari Bunga mekar indah yang muncul dari lumpur gelap dan kotor dipercaya oleh masyarakat Jawa kuno sebagai lambang dari pencerahan Wanita dengan keturangan ini dinilai mampu memberi motivasi, semangat, dan dukungan kepada suaminya Walaupun memiliki hasrat yang tinggi Wanita dengan tipe ini memiliki kesetiaan bahkan rela hidup bersama dalam keadaan susah atau senang. Keturangan ini aura asmaragama. Asmaragama adalah ajaran percintaan yang diambil dari filosofi Jawa berdasarkan kehidupan para raja di keraton. Asmaragama juga lazim disebut seni bersenggama antara suami istri atau Kama Sutra dari tanah Jawa. Dalam perkembangannya juga muncul Aji asmara gama, sebagai ilmu mistik kamasutra Sutra asli Jawa yang digunakan untuk membuat pasangan menjadi lebih sayang. Dalam kelimaan ini merasa melekat pada katuranggan Garo Patmanagara. Pada video selanjutnya kami akan membahas tentang katuranggan Garo Lintang Karahina yang menyimbolkan bintang siangan